baptisan apa? api. air. kedua. Api. ketiga. baptisan api. api. api. omak kok berani bilang nggak baptisan api? apakah kita dibakar gitu seperti opa? Bukan yang sudah mengalami baptisan api kan sebenarnya opa ini. <tul> begitu dia nyumbat apa tuh yang Terus. petromat? apa namanya? tumpah minyak? apa? apinya nyembur semua dibaptis. Jika. Wah ini benar-benar dibaptis dengan baptisan api. Apakah benar seperti ini? Yang jelas Pak Leo sudah mengalami baptisan api. api Pak Muji apa pernah dibakar api? api? Dua kali loh. Itu tiba-tiba itu itu kan masih banyak utang-utang kecil itu alat-alat. Wah, nggak tahu api dari mana? Nambar. Wah, angin. Tidak peduli api di mana, pokok. Menyelamatkan diri saya, bagaimana? Api sudah di sini. Saya lari sini, lari ke Senang dong, saya pegang, susah larinya karena ada kayu-kayu bukan cuma ini. Saya kecil lari-lari gila, pokoknya saya harus keluar karena api. Harus sampai gak kena api. Saya pikir papi sudah terbakar Di Dipalong lama di sini. Saya pikir Pak liu sudah sedang... angus ini. Tapi tapi Tuh, ketawa-ketawa. Tapi bagaimana? Kan larinya kecil saya itu gimana ceritanya Pak? tapi kok bisa api lewat itu ya, mungkin? Orang bakar. Ya nggak maksudnya kau paling bisa selamat. Ya kita lihat caranya api berjalan dan kita. Jalan. Oh papi lari juga? Iya. Oh sama-sama lari dibaptis dengan api nggak mau lari. Makanya tetap tetap dengan api ya. Saya dibaptis dengan api nggak mau lari. Orang-orang bakar-bakar angin kencang. Itu menghantam semua. Ya, saya kan jalan di apa namanya, alang-alang. Maksudnya, macam Tuhan Apakah ini baptisan api? Bukan Baptisan api adalah istilahnya baptisan sengsara. Masalah berat seperti Tuhan Yesus mengalami baptisan api pada saat di mana Taman Getsemani. Ya, ketika dia ditangkap, disiksa, didela, dipakaikan mahkota darah mengucur dia disambuk disiksa, ditendang, dipukul diludai, disuruh mikul salib kayu salib yang berat, luar biasa sampai dia jatuh, tertati-tati jatuh, tertati-tati Masukkan nah, ke dalam Tuhan sampai dia dipaku di kayu salib dipenteng akhirnya dia sudah lah ini baptisan api seperti ini saudara sanggup dibaptis seperti ini banyak nabi-nabi Tuhan orang-orang Kristen zaman dulu mengalami baptisan pensara atau baptisan api. Mereka orang Kristen zaman dulu diadu. Bahkan ada beberapa kejadian di beberapa negara orang Kristen dipotong kepalanya. Karena menghentikan Tuhan Yesus. Banyak di penjara karena jadi orang Kristen. Tuhan. Ini namanya baptisan api. Pak Muji berjuang untuk tetap setia di gereja ini. Orang mau ngomong apa, menghina segala mata. Tapi dia tetap setia. Ini berarti sudah memasuki baptisan api. Gereja-gereja Tuhan sengaja di, diizinkan Tuhan untuk mengalami baptisan api. Gereja-gereja Tuhan banyak yang disegel. Karena kalau kita sudah mengalami baptisan api atau berjalan mengusara. Ini kita... Berarti sudah mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja sekarang tetap perlu dibaptis dengan baptisan api. Karena anak-anak Tuhan, orang Kristen zaman dulu sudah mengalami baptisan api. Seperti Stefanus, dirajam batu Itu baptisan api, baptisan ternusara. Dirajam sampai mati. Banyak anak-anak tua seperti Yohanes yang saya bilang tadi. Yohanes yang dibuang ke Propatos Sehingga dia menulis Kitab Wahyu, Dia digoreng. Tapi dia tidak mati puji Tuhan, dia matinya tua, mati tua seorang kasih dalam Tuhan banyak anak-anak Tuhan waktu 98 gereja-gereja dibakar, dihancurin mereka mengalami baptisan api, baptisan sengsara sekarang juga gereja-gereja sekarang banyak yang mulai sombong gereja-gereja sekarang banyak, gedungnya mewah mewah, tetapi mereka sudah mulai tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya mereka sudah tidak peduli tujuan mereka ditempatkan di dunia ini memperkaya diri gereja megah-megah untuk kepentingan jemaatnya sendiri untuk kepentingan pendetanya sendiri, untuk kepentingan keluarganya sendiri bukan untuk masyarakat gereja tereng-tereng masyarakatnya yang miskin-miskin di samping-sampingnya dibiarkan saja ini mereka dibaptis dengan batis api waktu yang maka jangan akan terjadi, bahkan sudah mulai terjadi Gereja-gereja dibakar, dihambat, supaya mereka apa bersatu. Kalau Tuhan sudah izinkan baptisan api itu ada, tidak ada yang merasa hebat. Semua tidak ada merek, mereknya semua gerejanya Tuhan Yesus, Amin? Enggak ada gereja ini gereja itu, ada aja gereja Tuhan. Orang kecilan Tuhan yang sudah mulai mengalami baptisan api tetap tabah karena kadang, -kadang baptisan api itu tidak menimbulkan kematian bagi kita seperti Yohanes yang digoreng, nggak udah. Tapi kadang ada yang meninggal seperti siapa namanya Stefanus, seperti Rasul Petrus yang dipenteng di, di kepala kepala di bawah, kaki di atas. Ini sampai meninggal. Tapi yang hebat tuh Yohanes, itu dia digoreng nggak apa-apa. Akhirnya malah matinya pas mati tua. Kadang kita akan mengalami seperti itu tetap setia. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita akan mengalami, mungkin sudah dibaptis selam, baptis roh kudus, kita mungkin sekarang sedang mengalami baptisan api, baptisan sengsara. Tetap setia dan tetap tabah. Dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, kalau kita setia, mahkota kesetiaan. Saya kembalikan kepada Port Gembala. Kiranya firman menjadi berkat baik kita sekalian.